pelajaran berharga dari dari pandemi di mana ketika kita syuting film semuanya lebih, kayaknya lebih prepared gitu. Akhirnya tidak kita alokasikan untuk venue lagi, tapi kita membuat sebuah sustainability grocery store. Sebelum pandemi aja, 9 dari 10 sarang mati. Apalagi pas pandemi. Dari Joko, kira-kira bentuk adaptasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari industri perfilman itu apa? Tadi sempat memang di, uh, disentuh sama Joko bahwa oke okay, sekarang dari sisi penayangan gitu ya kita sekarang lebih fokus di OTT. Apalagi kira-kira inovasi yang terjadi? Di kala pandemi ini teman-teman, kita di industri film sudah mulai uh, beradaptasi sejak tahap skenario. Jadi di skenario kita lihat lagi kalau misalnya ada adegan yang membutuhkan kru atau pemain yang banyak dalam satu tempat itu secara kreatif dicari penggantinya dengan tidak mengurangi esensi dari cerita yang ingin disampaikan sehingga kru dan pemainnya tidak begitu banyak dalam satu step. Kalau ini sebetulnya menghambat kebebasan berkreativitas nggak sih? Kalau menghambat kebebasan berkreasi, enggak sih. Karena uh, at the end of the day kita terpaksa harus, pertama syutingnya harus efektif. Jadi persiapannya juga dibikin dengan sangat matang, bahkan lebih matang dari normal. Nah ini salah satu yang mungkin bisa dianggap, Uh, apa namanya ya pelajaran berharga dari dari pandemi dimana ketika kita syuting film semuanya lebih kayaknya lebih prepared gitu kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini sudah sering saya sounding ke uh, ke pemerintah juga sebenarnya dan um, sering sekali saya bicara uh, di media uh, termasuk media sosial bahwa yang immediate Uh, kalau di masa pandemi ada beberapa hal yang bisa dibantu. Uh, kita kalau misalnya syuting sekarang, kita ada protokol kesehatan. Dan misalnya kita harus uh, tes gitu ya. Uh, baik itu rapid test ataupun PCR swab. Sebelum syuting di kala persiapan uh, dan ketika syuting gitu. Jadi setiap 14 hari sekali kita itu PCR uh, atau rapid test sebelum syuting dan ketika syuting. Dan ini kan masih, masih mahal sekali itu biayanya. Mungkin ini bisa dibantu oleh pemerintah kalau misalnya pemerintah mau membantu yang konkret, gitu. Itu satu. Dan mungkin bisa dilihat seperti ini ya bahwa um, industri film ini uh, udah sering sekali sebenarnya oleh uh, para teman-teman sinias -teman, uh, uh, diberitahukan kepada pemerintah sebenarnya tantangannya apa, potensinya apa industri film ini, gitu. Salah satu tantangannya adalah. Bagaimana kita bisa menghasilkan para pekerja film yang punya bekal skill gitu. Kalau kita tarik ke belakang tentunya film itu dimulai dari skenario. Penulis skenario di Indonesia itu sangat minim sekali. Jangankan yang bagus, yang nggak bagus aja minim banget gitu. Nah sekarang karena produksi film Indonesia juga sedang sedikit-sedikitnya, karena syuting juga susah. Bagaimana kalau pemerintah, setelah kita tidak berproduksi, kita bikin inkubasi atau training untuk penulis? Artinya training dengan cepat yang bisa menghasilkan penulis. Ketika nanti industri film restart lagi, kita sudah punya banyak penulis. Bagaimana dengan tempat-tempat uh, yang memang orang biasanya kumpul-kumpul, gitu seperti M Blok Mas Wendy? Apa bentuk adaptasi dan inovasi yang sudah dilakukan sejauh ini sehingga teman-teman dari uh, industri kreatif yang ada di sana tuh survive gitu? Iya pasti. Uh, M-Block itu kan memang usaha utamanya ya, memang mengumpulkan orang. Kita bergerak di raut bisnis gitu, jadi ngumpulin orang banyak. Tapi juga kita nggak mau jadi, apa yang bisa dibilang, klaster baru nanti. Makanya untuk melakukan upaya memutus mata rantai, dari pandemi ini, kami mulai bulan Juni kemarin melakukan e, registrasi di pintu masuk m-block. Ya, jadi setiap harinya kami mendata pengunjung, gitu. Kami punya data mereka masuk jam berapa dan mereka keluar jam berapa. Jadi, tapi kalau untuk pivot kebetulan memang e, ketika berbarengan dengan pandemi ini terjadi, kami baru dapat kepercayaan lagi dari pihak peruri ya, selaku landlord. Mereka eh, memberikan kami dua gudang baru, luas eh, 2000 meter persegi. Dan dua gudang itu eh, akhirnya tidak kita alokasikan untuk venue lagi. Tapi kita membuat sebuah sustainability grocery store. Jadi sebuah grocery store yang kita bangun. Kenapa pertimbangannya kalau kita buka venue lagi, itu ruang pertunjukan atau musik, Uh, jatuhnya nanti ketika pandemi, tutup dua-duanya gitu. Tapi memang uh, tujuan dari uh, growth factor ini tetap mensupport teman-teman UKM. Kira-kira gitu. kebijakan apa yang digelontorkan pemerintah sehingga uh, bisa mendorong uh, lajunya roda perekonomian terutama di bidang industri kreatif? Karena tadi kan kita juga sudah mendengar ada beberapa hmm. uh, adaptasi dan inovasi yang teman-teman dari uh, film industri sudah lakukan dan juga Event place gitu ya dan juga tempat uh, apa uh, berjalannya umkm gitu pak Pak Nil. Apa yang disampaikan Mas Doko Anwar dan Mas Fendi tadi itu sebetulnya sudah sangat sesuai dengan apa yang yang kita buat kemarin ya gitu. itu menurut salah satu menurut kami salah satu kebijakan yang uh, memang akhirnya dijalankan oleh teman-teman dan, dan, dan itu dalam rangka upaya yang tadi mencegah uh, apa namanya penularan atau kluster baru gitu ya itu itu yang itu yang pertama kali kebijakan yang diambil Uh, kemudian uh, kemarin uh, kami bersama-sama, terutama dari sektor UKM-nya nih Mbak uh, Bersama-sama dengan Kemen, giling oleh Kemenkom Arves uh, dan bekerjasama dengan uh, 18 kementerian dan lembaga uh, Itu meluncurkan uh, gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan nasional bangga buatan Indonesia Yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi tanggal 14 Mei uh, 2020 kemarin Nah ini... Uh, kalau menurut saya merupakan gambaran bagaimana kalau sebetulnya di pemerintah sendiri kalau bergotong-royong hal yang semacam itu bisa dilakukan dan bahkan bisa dicapai dan bahkan lebih gitu Jadi ini juga menurut saya kebijakan, menurut kami juga kebijakan yang sepertinya bisa dilakukan uh, untuk sektor-sektor yang lain uh, kebijakan lain tentunya nanti yang mungkin sifatnya uh, stimulus uh, ini sedang dipikirkan stimulus ekonomi untuk ekonomi kreatif sedang dipikirkan Uh, uh, tepatnya seperti apa, kami sudah mulai tanya-tanya terhadap komunitas subsektor masing-masing, kendalanya di mana, apa yang kira-kira dibutuhkan dan ini nanti harapannya sih, tapi mungkin baru silakan pada depan karena uh, sesuai dengan anggaran. Mm -hmm. Iya, karena memang kalau misalnya bicara tentang pandemi gini kan memang situasi yang paling ideal adalah ketika semua stakeholder ini bekerja sama gitu ya, saling mengangkat. Karena semuanya lagi susah, gitu istilahnya. Nah, tadi Joko juga sempat mengangkat mengenai inkubasi. Kebetulan kami juga di sini sudah ada narasumber dari kolaborasi, gitu ya, yang memang industrinya itu adalah sebagai akselerator dan juga inkubator. Gitu, Mas, saya mau tanya, ini pertanyaannya mungkin agak naif, gitu ya, Mas Adrian. Kalau ngomongin inkubasi, penulis tadi ini kolaborasi ngurusin juga, atau harus teman-teman dari industri film aja yang, yang ngurusin? Mas Adrian? Oke, untuk inkubator penulis sebenarnya bisa bekerja sama dengan kita karena di kolaborasi sendiri kita memiliki framework untuk membuat suatu program inkubasi yang biasanya kita bisa set tematik. Kalau dari sistem inkubasi sendiri, kita biasanya akan berdua dari masalah apa yang paling banyak dihadapi oleh si startup founder. Atau mungkin biasanya sih para pelaku usaha Jadi kita akan bikin sesuatu sesi brainstorming dulu Untuk nilistel, misalnya oh mereka akan uh, menghadapi masalah perihal mentalitas founder misalnya Atau perihal akses ke permodalan misalnya Yang biasanya setiap sektor itu beda-beda masalahnya Baru nanti dari pernyataan masalah tadi kita akan coba susun suatu program karena kalau misalnya kita ngambil e, arti dari inkubator fungsinya Sebenarnya kan agak mirip sama inkubator bayi Kalau misalnya bayinya sehat Dia mungkin gak pengen inkubator Biasanya kalau bayi baru lahir itu diindukasikan Kayaknya akan ada suatu penyakit Biasanya ditaruh di inkubator dulu Untuk menghubungkan change mereka bertahan Nah kalau misalnya di Sarah pun juga kayak gitu Mungkin semua juga tahu kita kan ngomongin startup Change bertahan start itu cuma 1 dari 10 jadi sebelum pandemi aja sembilan dari 10 syarat mati. Apalagi pas pandemi, sehingga di momen-momen pandemi ini kita jadi sangat-sangat sering ngobrol dan diskusi ulang para para pelaku industri di berbagai macam uh, kota, bukan, untuk petain pulang kira-kira pelabuhnisi apa, apa yang, lagi dihadapi, kemudian apa yang mereka sedang coba lakukan, dan bagaimana kita sebagai pintu integrator itu bisa nge-accelerate sehingga mereka bisa melahirkan jadinya. Gitu. Ya, garis besarnya ketika Mas Adrian ini berinteraksi dengan para apa, founder dari startup-startup ini, tantangan atau kendala apa, misalnya top 3 deh, top 3 kendala yang mereka hadapi menjalankan usahanya di, di, apa, di tengah pandemi ini, Mas Adrian? Oke, okay, mungkin yang pertama dan mungkin juga akan diambilin sama banyak founders lain itu adalah perihal survive community. Jadi, gimana caranya mereka bisa bertahan, mulai dari efisiensi, mulai dari cari revenue stream baru, dan seterusnya? Jadi, strategi untuk bertahan itu biasanya menjadi fokus pada nah, Kemudian, yang kedua itu adalah perihal pivot product karena di beberapa industri perilaku customer sebelum pandemi dengan sekarang di normal itu berbeda dan mengharuskan syarat-syarat kita maupun syarat-syarat yang lain itu harus berpikir ulang dan melakukan pivot produk mereka. Nah jadi biasanya peran kita sebagai kurator itu di situ. Jadi kita membantu dan mengakses proses pivot produk mereka sehingga bisa menekan ke opportunity yang baru muncul.